Penyulikan terhadap seorang anak berusia 8 tahun, Felin Tiandi di kawasan Cikupa, Tangerang, Banten, terekam kamera pengawas CCTV. Dalam rekaman tersebut, pelaku terlihat membawa lari Felin yang sedang bersama ibunya. Nah.